Patah hati memang suatu kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja. Terutama pada orang yang sedang menjalani hubungan romantis dengan kekasih. Berikut ini quote sedih tentang cinta yang bisa kamu simak. Apapun yang membuat Anda tersenyum, pertahankan. Apapun yang membuat Anda sedih, tinggalkan. Karena pernah dicintai olehmu, Aku jadi tidak bisa merasakan cinta orang lain. Kalaupun aku jatuh cinta dengan orang lain, perasaan itu tidak akan pernah sama ketika aku mencintaimu. Tahu banjar negara, banyak janji kau umbar, tapi kau pergi tanpa bicara. Aku tidak tahu apa itu cinta, sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Tapi, saat itu juga aku tahu rasanya patah hati. Lagi dan lagi, kau aku maafkan. Aku kau manfaatkan. Mencintaimu sama dengan berperang, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Warsan Sire, kamu benar-benar mencintai seseorang ketika kamu tidak bisa membencinya meskipun ia telah menyakitimu. Hilangmu kini tak lagi menarik perhatianku, sebab aku sadar, harusnya jika kau sayang yang kau pilih adalah pulang, bukan hilang. Ada kesadaran dalam diamku, ada penghargaan dalam teriaku, tapi tetap saja ada yang pergi meninggalkanku. Jika kamu sedang mencintai seseorang, maka kamu bisa merasakan apakah itu getaran cinta dan rasa khawatir yang teramat sangat apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dalam cinta, jangan pernah mengharapkan seseorang untuk tetap bersamamu, jika yang kamu beri hanyalah alasan untuk pergi meninggalkanmu. Cinta sejati bukan muncul karena materi. Namun cinta sejati muncul dari seseorang yang tulus dan tidak menuntut apa-apa. Kebaikan yang ditanam tak akan berbuah nista. Meskipun ada kalanya kebaikan dibalas angkara murka. Dan patut disadari, ranum buahnya akan selalu bisa dipetik di surga nanti. Hidup tak melulu tentang masalah sebuah perbedaan namun alangkah lebih baiknya bisa saling melengkapi kekurangan cinta hanyalah sebuah ungkapan dari rasa sayang semata tapi dengan perbuatan itu akan membuktikan bahwa cinta itu memang ada di dunia ini tak hanya ada satu cinta tapi banyak hampir tak terkira namun Cinta itu hanya cinta biasa jika tanpa adanya ketulusan.